Hadis tentang, tentang hak sesama, hak sesama muslim. muslim. Hakul muslim muslim Raddus salam. Raddus salam. Wa Janais. Janais. Wa Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima macam. Pertama, menjawab salam. Kedua, Mengunjungi yang sakit, ketiga mengiringi, mengiringi jenazah, keempat memenuhi undangan, dan yang, yang kelima adalah menjawab orang yang bersin. Yang bersin. Hadis, Hadis riwayat Ashar Khani.